Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya jalan-jalan dulu di perkebunan atau pertanian lahan warga Dan ternyata ini baru dipanen Dan ini untuk siap-siap mau ditanami jagung manis Eh jagung manis Apanya yang manis Jagung kuning hibrida Karena pemasarannya Sudah mulai Ada ah, Ini ternyata Ada yang pasang jaring Kruok Dan ini ada mas dadan Yang Menanam kacang Tanah ini menandakan bahwa hama tikusnya udah mulai berkurang. Assalamualaikum Pak. Oh Pak Haryanto ternyata. Ah, jalan-jalan dulu jalan-jalan. Ndak ada sayur kah? Wah ini bukan sayur lah Ini kacang tanah yang ditanam. Sem iya. Berarti ada harapan tikusnya sudah mulai berkurang. Sementara itu... <selepasir> Ini juga kacangkan. Tapi di sana adalah jagung hibrida. Ah, oh, subur oh, sekali. Mudah-mudahan sikunya beralih tempat makan ya bukan di sini ini sudah mau tua itu kacang tanah semua di sini ada juga talas jahe ubi rambat dan ada juga Cabai Kalau rumah di sini ada memang rumah kambing dengan Kambing dengan rumah ada tiga berder di sini ntar di sana ada tiga juga di sini satu ada enam. ini mulailah dengan gambas kecipir kecipir kecipir kecipir kecipir meramba di pohon gamal, pir kecepir kecepir, aku lari terpirit pirit. Ini, ini Pak Oh, ternyata gagal di sini jagungnya. Ini kita menuju ke rumah saya di Ladang. Beginilah jalannya kalau kita ke tempat Ladang ya. Kalau dulunya ini bagus, namun beberapa tahun ini susah dikendalikan rumputnya karena hujan berturut-turut, ma petaninya juga mulai berkurang karena lahannya kurang produktif untuk menghasilkan termasuk adalah sawah rawa karena hujan di daratnya saja banyak tapi ini perlahan lagi Dibuka kembali, ini pada rumput. Ah ini, ya Allah. Kalau dibakar ini pisangnya bisa mati, pohon mangganya bisa-bisa mati juga. Ini perlu penanganan khusus sih. Aduh galau rumput, susah dikendalikan. Butuh biaya lagi. Sementara hidup merantau ini butuh kebutuhan sehari-hari. Ini kalau kita buka harus benar-benar produktif di ini Oh, uh, ya Allah, kembali lagi rumputnya. Hmm. Aduh, ini hand traktor <tuh> sudah pernah lagi berfungsi akhirnya kita di disini, yes. capek juga jalan. Biasanya kita naik motor masuk, tapi karena jalannya becek, ini mamanya juga servis servisannya. Inilah pemandangannya kalau di sini. Oh, langkahnya banyak buah, tapi titan-titannya belum ada hemat uh banyak buahnya ini nangka apalagi klui banyak buahnya guys tapi belum tua ini mestinya di, di Kabupaten Karum ini iya. Oh besar besar ya. Nah ini mau nangis ini. Ada lubang-lubangnya. Ini lahan kami ya. Susah untuk dianur lagi kecuali Yang lebih racun ini Hujan terus sih soalnya Ya Allah Kapan ini bisa kembali seperti dulu lagi Penuh dengan tanaman Ujirambat ya, Jago Singkong Timun terong Bahkan semangka Nah, yang ini masih rumputnya rusak, mau dibagiin dulu. Oh, kamu bisa bersih-bersih, ini daunnya.